oke. Okay, sekarang motornya udah kita ambil Anjay Motornya ganteng parah, cuk. Ah, jadi pengen anjir pengen apa punya MX King deh. Motornya kece anjir memang emang bener sih. Warna biru tuh gak pernah gagal. Emang warna biru tuh selalu meng, Apa ya? Meng- meng- meng- meng- meng- meng-, meng, meng, meng apa? memberikan kesan yang mewah mb gitu. eh, bukan mewah sih ganteng gitu ganteng kece simple mewah pokoknya semuanya dah jadi ini MX King 100 eh 150 sih aslinya cuma ini udah abses 170 cc cuma nanti untuk detail modifikasinya kita bahas nanti sekarang kita tes slide dulu ke atas sekalian nyari tempat yang enak buat kita review eh, review review kebiasaan review apa apa aja sih yang udah diganti part-partnya senang warnanya anjir warna biru biru biru, biru apa gini sih kalau di Belante biru laut gitu atau biru apa sih ganteng aja ah ini pakai jalan-jalan sore nih kece cok kita ciao langsung nyobain motor kece ini anjir jadi pengen punya making lagi ya kameranya kurang ke bawah gitu nggak ada helm full face ya anjir kalau ada ini aja pakai helm cross bedanya kalau motor udah absesnya teh suaranya beda. Eh salah Cuk. Eh malah dicungkil ke atas. Ini posisi apa girsnya teh? Girs shiftnya di balik gp shift jadi satu ke atas, dua sampai limanya tuh ke bawah.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 nyaris spare part BRT ataupun motowan, pokoknya apa part mesin aftermarket kayak gini kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop. Dijamin lengkap pokoknya, bro. lengkap dan harganya juga murah. Pokoknya kalian bisa langsung aja ke HK Speed Shop, bisa lewat Instagram, Tokopedia atau bukalapak. Eh hey, Cok, kontaknya belum dinyalain, babyo. Eh, tadi siapa namanya? Kok nggak ada high air, oh hey, Ail. kirain hey, high arul. satu ke atas dua, tiga, sampai lima ke bawah cuma posisi duduknya rada-rada capek sih soalnya dia pakai underbone bukan ada capek sih emang gak terbiasa aja. salah, cok. Ah. Cuma, kalau pengen ngetes top speed, kayaknya harus malam nggak bisa jam segini. Jam segini rame, cok. Di sini kering, anjir. Tadi mah di sana hujan deras. Emang rada-rada kadang-kadang ini hujan di Bandung mah, bukan kadang-kadang sih setengah-setengah gitu. -setengah Hi, suara knalpotnya enak ay. Padat-padat gimana? Apa? Padat-padat gimana gitu? Ganteng nggak ya motor pakai pakai motor ini? Lihat. ganteng aja, cuma nggak enak sumpah pakai kalau mau ngetes kencang-kencang kayak gini pakai helm cross aja, ini kan pakai helm cross nggak ada elem full face sih. Kalau ada, pakai elem full face enak, nggak apa nggak ketiup-tiup tangan teh, apa kepala. Wah oh, gitu. Gini. Huh. gini motor aja. Suara knalpotnya yang bikin lagi sih. suara knalpotnya bikin lagi aja, anjay, deng deng deng deng, deng deng deng, Den -den -den. Den -den -den. ah, becek lagi aja, motor orang kotor nanti tuh. Kalau di kenalpotnya enggak cempreng enak didengar, suaranya enggak enggak alay gitu, enggak cempreng. Kenalpotnya ROB1 Nantilah kita review. Sekarang kita cari dulu tempat yang enak di mana buat review ini motor. terhadap pegel juga ya guys ya, tangan air posisi underbone duduk underbone ditambah macet lagi tangan rada-rada pegel ya lewati macet lah Si jangan geber-geber aja, ya. tapi dikit-dikit gak apa-apa lah. Ini, gak nagih nih, Ah, jadi pengen naik mah. Suka warnanya ya, biru gitu, biru-biru laut ya. Tapi strippingnya juga ganteng. Tapi lumayan boros juga nih, si motor kayaknya. Dibawa geber-geberan, udah ngurang dua garis. Ya. Tadi mah ngambil empat garis, kalo misalnya part, hilang dua garis aja Oke kita lanjut lagi sekarang karena kemarin nggak sempat kemarin keburu sore terus keburu hujan juga karena kemarin tuh hujan deras hujan lebat pokoknya dan ini juga baru beres dicuci karena kemarin kotor Masa iya di review ke dan kotor ya kan nggak mungkin jadi tadi baru beres kita cuci di Hegar motor sekarang udah bersih lagi sekarang kita lanjut review detail modifikasinya jadi ini tuh MX King 150 cc nggak tahu tahunnya tahun berapa lupa nanya kaunernya. Untuk owner dari motor ini itu ada Instagramnya, ini dia. Dan dia juga punya speed shop atau istilahnya katanya tuh apa ya? Ya jual-jualan spare part motor gitulah, spare part-spare part mesin buat project-project bore up gitulah. Oke kita lanjut. Jadi ini tuh MX King 150 cc udah di up cc katanya tuh kalau nggak salah jadi 170-an, 170 cc jadi bor apanya tuh nggak terlalu ekstrim loh katanya pistonnya pakai 63 cuma up clap doang jadi 2219 ubahannya cuma itu doang tapi kalau selebihnya kalau untuk ECU TB tadi lupa nanya pokoknya ya untuk mesin kayaknya rahasia dapur kalau ya paling itu doang sih pistonnya pakai 63 headnya pakai klep 2219 sisanya nggak boleh dikasih tahu jadi kita mulai dari dari mana dulu ini dari depannya dulu ya lampunya ini lampunya udah ganti, ini custom sendiri pakai apa sih namanya bilet? Bilet gitulah, ini belet. Ini untuk harganya ini kata owner-nya itu 1 jutaan. Lampunya doang. Terus di custom, dimasukin ke sini. Ini dicat hitam ini reflektornya. Ya total-total lampu sama ongkos pasalnya itu 1.500. Ini lampunya terang aja. tuh Aduh gak kelihatan lagi. Nanti aja. Pokoknya lampu. Satu jutaan ya kali, gak terang aja. Lampu mahal gini, semalam udah nyobain sih lampunya terang aja. Lampu apa sih namanya kalau dibilang high day gitu? Terus untuk master remnya ini, kiri kanan, pakai kita kok. Ini sebelah kanan, pakai kita kok. Yang model radial, ini tampungnya pakai brembo. Ya iyalah orangnya punya speed shop, jadi ya tinggal ambil doang. <laughs> ini handle kanan, handle kirinya, koplingnya pakai KTC juga. Biasa paket ya. Kalau untuk lampu senjanya depan ini dia masih pakai yang ori. Masih pakai bawaan. Dan MX King ini enggak kayak MX King-MX King lainnya biasanya tuh kan kalau modif-modif MX King tuh kebanyakan pakai Headlampnya diganti pakai MX King yang facelift, yang mata sipit. Itu pasti kebanyakan diganti satu set sama speedometernya. Cuma kalau menurut saya lebih ganteng pakai headlamp standar ini ketimbang pakai yang facelift, MX King facelift. Karena kalau pakai yang ini tuh, kesan gantengnya tuh lagi lebih keluar gitu ketimbang pakai yang facelift. Kalau yang pakai facelift tuh kelihatan kayak kecil aja. Ya sesuai selera juga sih, cuma ya kalau selera saya lebih senang pakai headlamp standar terus dimodif kayak gini, dipasangin proyektor dalamnya lah. Kesan gantengnya tuh lebih keluar gitu aura-aura gagahnya gitu, anjir. Terus apalagi kalau di bagian speedometer dia masih pakai standar, speedometer orinya bawaan. Terus ini voltmeter pakai kosok yang dimasukin di sini. Ini Kakra buat ya kalau belanja-belanja digantung. Terus untuk disc brake depannya ini dia pakai ini apa sih Edel Kavik. Gantung model semi floating merek Delkavik. Terus kaliper depannya pakai Nisin bracket kalipernya pakai Delcavic juga. Emang satu set, -set sih dapat. Emang satu set dapat dari ini sih, piringan. Selang remnya dia pakai TDR yang depan, Tuh. Terus kalau velg bentar. Untuk kaliper belakang dia masih pakai bawaan Nisin. Bawaan motornya original. Untuk velgnya ini make apa sih namanya? Cemco apa Kemco gitu. Ini kan kalau kebanyakan sekarang kan zamannya pakai RCB gitu Cuma kayaknya kalau RCB kayak rawan patah sih Rawan pecah rawan patah Karena emang kan bahannya tuh RCB tuh emang termasuk ringan Karena emang kan Didesain buat emang khusus balapan gitu Ya emang diklaim Buat harian juga tapi tergantung medannya juga sih Pernah punya making kayak gini kan dipasangin RCB Alhamdulillah tuh pas make tuh Enggak ada kasus patah gitu Karena emang waktu itu makainya masih rada-rada halus lah ini velgnya pakai Samkemko. nggak pakai RCB. Ya mungkin biar pengen tampil beda aja gitu. Tapi kalau kata saya mah gantengan velg ini sih diketimbang velg RCB. Apalagi dipaduin warnanya kan warnanya warna gelap, terus bodinya terang gitu. Kesannya kayak apa ya, mewah gitu. Velg dia pakai BRT untuk bannya. Dia make Diablo Rosso Pirelli Pirelli alah juga. Pirelli Diablo Rosso ring 17 ukuran mana nih ukurannya? Untuk ukuran bannya tuh 90 per 80 ring 17. Ini kayaknya motor cuma dipakai pajangan doang atau enggak pakai jalan-jalan sore doang. Soalnya tuh lihat bannya tuh masih bagus. Ya. <laughs> ini bulunya dihabisin sama saya doang nih, kemarin dipakai. Honornya kayaknya belum dipakai kayaknya, cuma dipakai pajangan doang. Ban depannya 80 90, ban belakangnya coba kita lihat. Banyak sama Pirelli Diablo Rosso juga Yang belakang Ukuran 100 per 80 Ukuran 100 per 80 Mana sih tadi Nah ini Untuk ukuran belakangnya Dia pakai 180 100 per 80 Sama juga Pirelli Diablo Rosso Dia kalau ini tuh ukuran standar sih Ukuran standar untuk motor <coughs> underbone kayak gini Belakangnya Tapi kayaknya kalau velgnya diganti pakai tapak lebar, kayak setelan apa ya? Stelan RRc lah. Kan kalau MX King RRc itu Asia Road Racing tuh ban belakangnya tuh pakai tapak lebar semua kan, ban depannya juga sih. velg depannya ban. Jadi velg belakangnya pakai tapak lebar, bannya pakai agak gambot gitu, agak gede. nggak tau kayaknya ukuran belakangnya itu 120 kalau enggak salah, kalau yang air yang stelan RRc itu. Cuma ya tergantung selera juga. Kalau emang ownernya susah apa kalau emang ownernya suka pakai ban standar kayak gini, yang enggak terlalu lebar ya nggak apa-apa. Terserah yang punya motor ya. <laughs> untuk gearnya nih, pakai triple S kayaknya. Oh ya, gearnya pakai triple S. Ukuran 415, ukuran rantainya 415, ukuran gear belakangnya 44. Rantainya juga pakai triple S kayak, Buset. Untuk gear depannya, pakai ukuran berapa? Kalau untuk gear depannya dia pakai ukuran 14, jadi 14-44 rantainya ukuran 415 standar, standar standar standar motoran underbon kayak gini terus untuk mesin boring piston sama headnya standar cuma di custom katanya terus kalau underbonnya ini dia pakai bipro underbonnya pakai bipro kiri kanan tuh cuma kalau kata saya sih lebih ganteng pakai ini sih Footstep underbone custom pakai punya R25 itu tuh dulu zamannya masih pakai making tuh rame pada pada make footstep itu jadi footstepnya R25 apa R15 gitu kalau masalah salah di custom dibikin jadi underbone dipasang di sini jadi dibikin dudukan gini kan terus dipasang itu kelihatannya tuh lebih simpel karena emang footstepnya tuh lebih kecil underbone nya footstep R25 tuh lebih kecil daripada bipro ini kalau bipro kan dia gede kelihatannya makan space gitu. Kalau pakai yang R25 dia tampilannya lebih simpel, karena dia lebih kecil. Jadi kesannya kayak foot, footstep standar lah, bukan footstep underbone buat balap gitu. Pakai Under pakai B Pro underbone nya, ini yang sebelah kiri. B juga cuma ini, untuk persnelingnya udah diganti, udah dirubah maksudnya. Jadi satu ke atas, dua sampai lima ke bawah. Makanya kemarin rada kaku sih, soalnya jarang pakai persneling kayak gini. Terus ini pakai footstep belakangnya, pakai Satria FU di custom, pakai dudukan di sini, kiri kanan. Terus apa lagi? Oh lampu belakangnya. Ini lampu belakangnya dia make yang 3-in 1, tarik coba kita nyalain. Nah ini yang pakai yang 3-in 1, LED lampu belakangnya. Coba kita lampu rem. Eh nggak nyala ding remnya rem depan Oh udah. Jadi gitu. Ganteng sih lampu belakangnya. 3 in 1. Untuk lampu belakangnya ini MS King ini tuh dia sama kayak R25 lampu belakang ini. Karena emang bodi belakang bagian sini ya, bagian sininya doang itu dia ngambil desain dari R25. Jadi lampu belakangnya tuh mirip sama R25, tapi R25 yang lama. Terus untuk apa ya oh ini monosoknya monosoknya ini dia pakai ride it gp ini tabungnya ride it gp tabung yang premium premium karena warna hitam kelihatan tabungnya hitam terus apa sih namanya tulisannya dia gold ini ada settingan preloadnya spakbor depannya dia masih pakai standar oh ya ini radiatornya pakai bipro ini yang ukuran gede radiatornya pakai bipro Terus kenal pot, lupa kenal pot Kenal pot dia pake nih. B1 Suaranya paling enak kayaknya sih kenal pot Ketimbang Proliner. Kalau Kalo 1 kayaknya lebih enak, coba kita cek sound sound atau pure sound suara knalpotnya kalian bisa cek aja video test top speednya. Jadi untuk video nyobain top speednya dipisah aja, nggak dijadiin satu biar nggak terlalu panjang lah pokoknya. Jadi buat kalian yang penasaran sama top speednya, langsung aja kalian cek ini dia videonya untuk cek top speednya. Karena videonya dipisah biar nggak terlalu panjang. Sama kalau kalian penasaran juga pengen dengar full suara knalpotnya, di situ juga ada sama saya dites. Kalau di sini nggak bisa nggak berger nanti. Ini daerah kampus soalnya, nanti takutnya dimarah Sekarang kita ke bagian bodinya Karena bagian itunya udah semua Kita sekarang ke bagian bodi Eh hey, jobnya Jobnya ini gak tahu pakai merek apa Rotel Up Bahannya ya rada enak Kasar-kasar gimana gitu Sekarang kita ke bagian bodi Ini bodinya itu dicat biru Gak tahu birunya biru apa sih namanya Terus dipasang stripping exciter. Kalau exciter tuh Malaysia kalau Malaysia apa Thailand sih. Jadi kalau di Indonesia tuh MX King, kalau di Malaysia apa Thailand tuh namanya exciter, exciter 150 sama exciter 135 kalau enggak salah. Jadi strippingnya dipasang stripping exciter terus ditimpa clear lagi, ditimpak clear. Jadi strippingnya tuh kayak permanen gitu. Nih. Ketutup sama clear, nggak bisa kita cabut. Warna birunya tuh cakep ya, nggak tahu ini warna biru apa sih namanya biru laut, biru apa gitu nggak tahu. Pokoknya ganteng lah warna birunya cakep. Ini baru beres dicat kayaknya, lecet kok jangan dipegang. Udah sih, paling untuk modifnya itu aja. Modifnya tuh gak nggak terlalu banyak, gak terlalu rame terus gak terlalu mencolok, tapi kelihatannya tuh keren gitu, ganteng kelihatannya. Kayak kayak gini yang saya suka modif. Gak asal pasang, apa ya? Gak asal pasang-pasang gitu. Jadi, oh ini part mahal, pasang kelihatannya bagus nggak? Nggak kayak gitu, pokoknya. Nyobain dulu. Ini ini, ini kalau dipasang cakep nggak kelihatannya? Bagus nggak kelihatannya? Kalau bagus ya pasang, kalau nggak ya nggak. Oh ini gasnya. Ini gas spontannya pakai KTC juga. nih Ini untuk gas spontannya pakai KTC yang 2 kabel. Untuk hand grip lupa cok. Hand gripnya kiri kanan pakai RCB. Ini pakai RCB. Udah sih segitu doang modifnya kalau oh, untuk total-totalnya tuh katanya kemarin sempat tanyain untuk total modifnya tuh kisaran ya 20 jutaan lah 20 jutaan kisaran segitu kurang lebihnya itu tuh udah semua udah modif luar sama modif mesin juga jadi di total modif tampilannya sama mesin udah kisaran kurang lebih 20 jutaan bukan cuma luarnya doang udah sama mesin semua Asli ngelihat motor ini itu jadi kayak pengen gitu making Nantilah kita cari yang second terus kita bangun. Beresin yang WR dulu ya kan. Enak apa? Kalau ketimbang ini kan sebenarnya kalau lawannya tuh kalau mau dibilang di kelas 1 Supra GTR. Cuma kalau ketimbang Supra GTR masih lebih suka ke ini sih ya making Modelnya lebih apa ya? Lebih ganteng gitu. Kalau Supra GTR terlalu gede modelnya loh. Sama kalau di bawah tuh kayaknya lebih enak emaking gitu kalau di bawah tuh posisi ininya tuh lebih, ema, lebih enak emaking kesannya, apa ah, ya bikin pede gitu kalau naik motor ini pede saya jadi menambah jadi 200% aja uh. jadi buat video top speed nya kita bisa oke, okay. jadi mungkin segitu aja untuk video review nya review modifikasinya Oke, okay, ditunggu video-video selanjutnya. Ini kalau diajak tukeran sama WRP-nya, mau <laughs> gak ada yang bercanda anjir. Oke, okay, WRP motor kesayangan, jangan dijual. Oke, okay, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.